5 Hal Yang Harus Dilakukan Laki-Laki Agar Mendapatkan Restu Orang Tua Pasangan Sebelum mulai jangan lupa like subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik yang lainnya. Mendapatkan restu orang tua pasangan memang hal yang gampang-gampang susah. Pasalnya, kriteria setiap orang selalu berbeda. Namun, tidak ada salahnya kamu melakukan beberapa hal sebagai bentuk usaha memikat hati calon mertua. Nah, beberapa hal umum yang bisa kamu lakukan bisa disimak melalui beberapa poin ini. Yang pertama bersikap sopan dan santun. Sikap sopan dan santun selalu mencerminkan kepribadian yang baik. Sebisa mungkin ketika bertamu di rumah calon mertua, kamu harus memakai pakaian yang sopan dan berkata dengan santun. Kepribadian yang baik bisa menjadi pertimbangan orang tua untuk merestui hubunganmu dengan pasangan. Karena bagaimanapun, kamu akan dikenalkan dengan keluarga besar. Kalau orang tua pasangan sudah cocok dengan sikapmu saat berbicara dengan mereka, maka tidak merasa ragu mengenalkanmu kepada keluarga besar. Bahkan merasa bangga memiliki seorang menantu seperti kamu. Yang kedua, tidak perhitungan, mendekati anak orang, jangan hanya bermodal cinta. Kamu juga harus sudah memiliki pemasukan sendiri, bahkan tabungan yang cukup untuk kamu dan pasangan nantinya. Kalau sudah memiliki pemasukan sendiri, jangan pernah perhitungan membelikan sesuatu untuk calon mertua ataupun keluarga pasangan. Jika pasanganmu memiliki seorang adik, jangan pernah ragu untuk mengajaknya main dan membelikannya mainan atau makanan kesukaannya. Meski begitu, kamu harus ikhlas ya. Jangan terlalu berlebihan juga apabila memang tidak bisa, apalagi sampai utang kemana-mana. Yang ketiga, mau menerima nasihat. Saat diberi nasihat oleh orang tua pasangan, kamu harus memperhatikannya dengan benar. Tidak perlu memotong pembicaraan dengan meyakinkan bahwa kamu sudah seperti yang diharapkan. Selain memperhatikan, kamu juga harus menyikapinya dengan bijaksana. Tanpa begitu pun, orang tua pasangan akan terus mengamati apakah kamu memperhatikan dan memperhatikan nasihatnya atau tidak. Jika kamu menjadi seseorang yang mampu memperhatikan dan menanggapi nasihat dengan bijak, akan menjadi poin penting bagi orang tua mempertimbangkanmu menjadi calon menantu. Yang keempat, mengenalkan orang tuamu dengan orang tua pasangan. Mengajak orang tuamu untuk bertemu dengan orang tua pasangan bukanlah hal yang aneh. Justru itu adalah salah satu bukti keseriusan. Mengajak kedua orang tua saling bertemu tidak melulu harus saat lamaran lo. Bahkan bisa dilakukan jauh sebelum itu. Bahkan mungkin akan memahami bahwa kamu tumbuh dari keluarga yang baik. Jika nanti anaknya menikah denganmu, ia pun akan mendapat bapak dan ibu mertua yang baik. Yang kelima, menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan orang tua pasangan hanya bisa dilakukan dengan kamu menjaga hati kekasih sebaik-baiknya. Jangan pernah membuat si dia merasa terluka ataupun menangis karena dibuat kecewa. Ingat, satu kali kamu membuat pasangan menangis bisa jadi langsung buruk pandangan tentangmu di mata orang tuanya. Habislah kamu. Nah, itu dia 5 tips mendapatkan restu orang tua pasangan. Semoga berhasil, sekian dan terima kasih.